Fales <laughs> <laughs> Itu kenapa ketawanya kayak gitu? Gimana, gimana, gimana? Hai, right, halo, what's up guys! Baik dan semoga dan kita hari ini bakalan membuat sebuah konten baru, yaitu SSSS Senin, sheet posting. Yang senang, senang, ya. Video ini akan diupload hari Senin setiap hari Senin. Semoga <laughs> karena, ya, kita tahu lah, jokes itu tidak selalu ada, dan kalau seandainya ada, itu akan menjadi sangat, sangat harta banget, gak sih? Ya, guys, uh, kenapa gue akhirnya bikin ini karena gue ngeliat banyak lagi, lagi banyak reaction. Cuman, ya, mungkin ini bisa lebih cara cara gue untuk nge-share meme ataupun shitpost yang gue suka ke kalian dengan harapan kita membuat suatu komunitas. Tapi, ya, guys, kita bakalan mencoba se-netral mungkin. Jadi, gue harap di segmen kali ini nggak kali, ada yang namanya nyerang komunitas. Tentu atau apa ya Jadi keep it that way uh, Kita bakalan tetap keep it this fun Tapi iya guys Kebanyakan yang di sini bakalan lebih karena lawakan-lawakan Yang nggak berakhlak, nggak berfaedah Atau ya sekedar bahan ketawaan aja sih Dan kalau kalian pengen ikut untuk nge-share meme Kalian bisa cek Instagram gue yang ada di deskripsi uh, Laudavian Facebook gue Laudaviaan juga Ataupun ya guys pokoknya tag aja gue disitu Gue bakalan review setiap minggu Dan akan gue upload hari Senin Kenapa hari Senin sih? Kenapa enggak hari Jumat Sabtu Minggu gitu kan karena hari Senin itu di mana hari gue tahu di hari-hari kalian stres habis liburan kerja jadi sebagai penghibur malah kita bikin shitpost kayak <tuk> ini ini tuh ceritanya kayak apa sih kawinan gitu ya <tuk> santuy santuy cuy santuy banget sumpah lewat aja gitu kan enggak Salamin dulu dong, gini gitu, sama orang-orangnya, gitu loh Direkam gitu sama dia kan Break the limit sih, ya, gitu komennya <laughs> Gua Gue gak ngerti sih, orang ini berani banget gitu loh Mungkin emang cuma satu, cuma satu jalan gitu ya kan Gak tau, atau gimana, gue gak tau gitu, kan? Cuma satu jalan, satu-satunya gitu, untuk keluar atau masuk kayaknya. Kita lihat komen-komennya Kondak moda drive-thru, <laughs> Menggunakan prinsip tobo Hahaha hey, <laughs> Yo. <laughs> Enggak, gue gue suka bingung sih sebenernya, Kan kalau Sunday orang ya ada yang bilang ini kan kalau di daerah gue dibongkar tuh, ngalangin jalan begitu. Menurut gue bener ini ngalangin jalan, cuman ya kita emang gak bisa pungkiri kalau Sunday ini mau jadi jadi kayak semacam tradisi di Indonesia gitu kan. Jir enggak ada akhlak yang punya yang punya caranya. Iya, sebenernya nggak salah kalau dibilang gak punya akhlak ya antara beneran gak sih menurut karena kalau seandainya kalian bilang gak punya klak ya dia nutupin jalan yang kedua orang ini kayak santuy banget gitu ngelewatinnya acara orang meskipun kok kalau di daerah gue biasanya kan dia ada izinnya sendiri gitu kan terus jalanannya dialihin kemana gitu meskipun untuk indir tetap mengganggu sih jadi gue saranin buat kalian yang pengen nikahan ya jangan sih cuman kondak gue gak ngerti lagi kondangan model drive-thru gitu kan terus nanti ada nanti ada kondangan apa lagi kondangan take away konsep yang bagus sih buat kondangan kondangan take away kira-kira ada kalian bisa pikir Gak ada yang kondangan take away Komen di bawah pikirin gimana kondangan take away bakalan terjadi atau tau bisa jadi lawakan yang kocak Kita lanjut ke next Next Practice makes perfect Jadi ini orang cerita kayak section lain gitu Section tuh maksudnya kayak divisi divisi renang yang lain Sedangkan temen gue Yo, itu berapa? Kayak berlaku Yo, dude Oh my god Nggak, kenapa, kenapa gitu loh, kenapa dia harus, kenapa di videoin gitu loh, ya kan Dia ya, ceritanya kan, kalau di luar negeri itu lagi lockdown ya, dia apa sih, buang sampah gitu kan Buang sampah, karena lagi lockdown, dia dikejut polisi <guluh> Sampai dikerubungin gitu dong Gue bingung gitu kan, kalau lockdown Tapi, gue gak nyangka aja sih Kalau di luar negeri itu separah ini Sampai buang sampah doang ditangkap polisi Iya Kocak aja gak sih, kalian pernah Kocak aja gak sih, kalian pernah gak sih kebayang gitu kan Kalian kalian lagi santai-santai Keluar rumah, keluar rumah, mau buang sampah, mau buang sampah tahu-tahu polisi lewat gitu kan Bapak ditangkap karena bapak keluar rumah, mau buang sampah Di saat lagi lockdown Hah? Ya, itu bakalan lucu sih kalau sampai terjadi. <pirate> komputer UNBK hilang dicuri di bawahnya. Sebelum maling komputer foto dulu biar berkah. Boleh aku bahagia enggak? Mau dong. Bolehin aku selingkuh. E ba ba Kuh, itu <laughs> nah, apa, apa jadi video serius? misal Misalkan, misalkan sebagai cowok atau cewek diminta gitu loh. apa bolehin aku selingkuh. Apa ya kalian bakal lakukan? Kok gue sih ya, ya, sono selingkuh. Gue, cari yang gue cari yang lain, as tapi lu gue putusin dulu. <laughs> gue gak ngerti sih. kok sampai harus dibolehin selingkuh tuh, jadi kalian bahagianya apa sama pasangan sekarang <laughs> ya? Gak sih, <laughs> ya gak sih. Pokoknya okay, itu kok gue pikir-pikir, berarti harus introspeksi juga. Kenapa? Kenapa sampai cowoknya mau, cowoknya mau diselingkuin sama ceweknya? Di saat, kalau seandainya cowoknya gak apa-apa, ya kan? That's weird. Jadi, ya... Introspeksi dia. Lihat aku bahagia nggak? Mau dong. Ajakin aku holiday. Bentar, bentar, bentar. Ajakin aku holiday. Holiday. Mati suji. Mati suji. Racing is in my blood. Ya bu. <laughs> itu racist itu rasis. Kalau pembalap itu racer. Jadi bukan racist ya. Kalau racist artinya beda loh. <laughs> Kok? Proud racist, jadi dia bangga dia menjadi rasis. Kalo sandiwara kita ingat-ingat di Indonesia sebenarnya banyak yang kayak gitu ya. Hmm. Ada postingan kebetulan ya, habis dari habis ber, dari berpergian sampai rumah harus ngapain? Aksi pencegahan penularan covid dari dalam rumah. Buang semua tanda terima pembelian atau kertas-kertas yang dapat dibuang. Lepas sepatu dengan berdiri, jangan duduk seperti ini. Contohnya kalau gitu harusnya dibikin berdiri sih. ya Lepas alas kaki sebelum masuk ke rumah emang ada ya orang yang pakai sendal di luar masuk ke dalam rumah ya masker adalah benda sekali pakai hancurkan masker dan buang ke tempat sampah masukkan ke dalam plastik sebelum membuang ke tempat sampah atau limbah infeksius cuci tangan dengan sabun dengan air juga jangan lupa pastikan kalian punya tangan <laughs> jangan menyentuh apapun duduk di cantik atau leha-leha hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya sebelum mandi dan ganti baju jadi buat kalian yang habis keluar dari rumah jangan peluk-peluk orang-orang dulu meskipun kalian sayang banget jangan mendingan di ngambekin daripada koronavirus kan lepas pakaian lo tempatkan pakai Pakaian kotor di keranjang, cuci pakaian kotor langsung mandi, tak lupa menggosok gigi Betul Setelah semuanya, barulah kita menyepak keluarga Istriku, kamu masih jomblo <laughs> Oh my god, receh banget sih Genda mengatakan bahwa kalian akan menemukan harta terbesar dalam hidup di ujung pelangi Ujung Pelangi tapi tong sampah Itu sebenernya kayak semacam pesan tersembunyi gak sih? Kalau harapan kalian tuh sampah ini kayak perang-perangan HP gak sih? Samsung, dia turun Oh, baterai, siap, cepet Xiaomi, agak-agak pelan Tapi gak juga sih, Kayanya, kayaknya kayak sama aja Cuma kalau Ow, kuping gue cuy Fuck you, kayak orang beneran gak sih berantem di berantem di jalanan tuh cuma kayak rebut ngata-ngatain satu orang dengan yang lain cuma enggak lu enggak lu enggak lu enggak lu <laughs> tapi nggak pas kali dengeru joko juga nggak nggak kelar-kelar berantem apa <laughs> sih itu? Cicak kah? <laughs> Baca. <Banyak>! Enggak itu. <laughs> Gak, gak. Bojo. dia punya badannya kayak gitu terus pakai tulang, pakai kalung sorry, tulang lain, Kaceng kayak preman-preman gitu, teriakannya udah kayak cewek. Tuliskan sebuah cerita cinta segitiga. <laughs> <Fales>. <laughs> <laughs> itu kenapa ketawanya kayak gitu <laughs> <laughs> ya gimana cara ketawa ya kayak gitu semua, hmm. Dude, kalian kebayang gak sih kawasan dek horror Indonesia gitu, bukan bukan sorry sorry bukan horror Indonesia, game horror Indonesia kayak beberapa yang gue mainin kemarin itu pakai pakai sound effect itu sound effect ketawa, aku misalnya bikin ketawa anak, dia bikin pakai sound effect ini, gue yakin banget lebih serem guys dibandingkan dia pakai kain dubbing baru gitu. Kan. Dedy bilang, gue lebih kuntilanak daripada kuntilanak, guys oh, iya. <laughs> Jadi kita pasti ngomongin kuntilanak kayak buat saya sumpah I mean, like, dude, ini setan nggak ada Dedy, buat sumpah oh. Itu dijadiin penasin, terus kepala di lepas Oh my God, dibikin kuda-kudaan Like dude, kalian pernah nggak sih kebayang kawasan setan di negeri sendiri itu lebih nggak punya harga diri setinggi di luar negeri gitu, kayak di luar negeri itu orang game horror Indonesia tuh kayak masih menganggap setan di sini, kayak di setan kita dilawak-lawakin gitu, sih. kayak gimana gitu kayak gak ada harga dirinya banget gitu, kayak gue sering denger gitu kan kalau seandainya orang-orang berbakat di Indonesia nggak dihargai, terus kawasan setan gak dihargai di Indonesia, jadi setannya pergi ke luar negeri juga gitu, ya ada tuh interest jadi setannya tuh setan impor gitu, kan? setan ekspor, sorry, setan diekspor, tapi gimana setan diekspor? <laughs> Musim firas agar anak ini tidak bermain keluar rumah, bapak ini rela mencukur Anaknya model Hakim Rodama <laughs> Sumpah Woi itu, kalian kebayang gak sih kalau sandai orang-orang jaman -orang sekarang kan Biasanya dipotongnya tuh di bagian samping gitu kan, dia dipotongnya Tengah-tengah gitu, oke okay lah itu Beda sendiri sih Kasian atau anaknya malu, yang ada anaknya Bakalan cukur pala sendiri gak sih Biar jadi botak sekalian gitu, kayak lebih Gue gak tahu sih, menurut kalian lebih malu-maluin Kalian full botak atau di Dicukur kayak gini guys Kalian komen juga di bawah ya guys Hari ke karantina Aku telah melatih Teknik cuci tanganku Dan meng-unlock Rasengan <laughs> gue gak tau kenapa itu keren Itu keren coy Gue gua yakin gue gak jadi satu-satunya orang yang pengen bisa kayak gini guys Gue gak tau buat apa Gue tau ini gak ada faedahnya, Tapi gue pengen aja bisa gitu guys Misalnya corona ini udah berhenti Kita udah bebas dari self-quarantine dan segala macemnya Terus kita ke mall kita Lagi cuci tangan Di sebelah ada orang gitu Gue nggak tau kayak gini Keluar bubble, <laughs> gue pengen lihat banget ekspresi orang yang sumpah itu bakal jadi video prank yang menarik sih, ya guys. Kalau menurut gue, ya oke, okay. keren, keren. Meskipun gak ada faedahnya, ada yang keren itu gak harus berfaedah, guys. Ini si mamanya bersih-bersih terus, dia kayak batuk-batuk langsung disemprot. <laughs> Yo, langsung disemprot dong pakai <laughs> desinfektan. Mamanya mati dong. Sumpah, kayak si bapaknya kaget banget. <laughs> mamanya kasihan atau disemprot kayak gitu udah kayak seolah-olah tuh dia seolah-olah tuh emaknya yang jadi penyakitnya gitu bukan virusnya penyakit tapi emak-emaknya virus. Siapa sih? Orang gua kata udah jangan pada ngumpul, bahaya gitu. Tong sama dibuang. buang Ya pada ngumpul lagi bahaya. Pada bubar, pada bubar. Pada bubar, pada bubar. Ya ngumpul gitu. <tip> Buset dari tendang. Iya lu apa sih tahu. Babi babi banget dibilangnya. Babi banget dibilangnya. Jangan pada ngumpul, jangan pada ngumpul. Udah diem-diem di rumah. Ya tuh, diam-diam di rumah ya, guys. Diam. Pada diem-diem. Uh. Oh. Bego banget pada lu. Ngamuk <tip> doang. <laughs> ngambuk dong dia ya guys jadi sekian dulu untuk postingan sheet post kita untuk sheet post senin ini mungkin mungkin video ini nggak akan lama-lama banget karena gue juga belum banyak konten kalau kalian pengen konten kalian masuk ke video ini jadi jangan lupa untuk submit posting sheet post kalian ke ig gue di @loudavian atau kalian bisa cek juga di Facebook Di at Laudavian Fanpage Laudavian Kalian tinggal tag gue situ Mungkin gue gak akan langsung balas DM kalian juga Tapi gue bakal liatin salah satu koal So ya yeah, guys Jangan lupa buat komentar di bawah Like and share Kalau suka video ini Jadi gue ending dulu videonya See you in the next video Yaitu kosan Untuk si posting ini Kita bakal ketemu lagi Minggu depan di hari Senin ya yeah, guys Thank you for watching Happy coming Bye bye